3 bukti orang bisa kaya raya tanpa kerja keras. Menurut Bloomberg, pekerja di Amerika bisa mengumpulkan satu juta dolar, sekitar 13 miliar rupiah, dengan harus bekerja 40 jam seminggu selama 21 tahun. Bagaimana dengan pekerja di Indonesia? Mungkin harus lebih dari 21 tahun karena kita tidak bisa membandingkan sesuatu yang beda kelas. Benar. Negara maju dengan negara berkembang. Benar banget. Oleh sebab itu, kita perlu tahu beberapa rahasianya. Cara berikut ini unik dan halal yang belum tentu bisa dilaksanakan semua orang. Yaitu, satu, Menikahi janda kaya. 2. Membantu orang kaya menjual tanah atau barang yang sangat mahal 3. Menemukan harta karun Walaupun demikian, semoga kita tetap terus berkarya Sehingga bisa kaya raya pada waktunya Jangan lupa kekuatan doa Sebelum raih tiga hal tersebut Tanpa harus ngotot mengejar harta karena jika kita tidak cinta harta, maka harta itu yang justru mendatangi kita.